Analisa Dolar Australia US di tanggal 26 Januari tahun 2022, tren pergerakan Dolar Australia US di secara umum berada di jalur bullish dan diperkirakan masih berpotensi untuk naik lebih lanjut. Cermati pergerakan Dolar Australia USD jika terus bertahan di atas level 0.71400 karena ada potensi Dolar Australia US di kembali bergerak naik ke sekitar area 0.71800. Sebaliknya waspadai jika dolar Australia USD berbalik bergerak turun ke bawah area 0.71400 karena ada potensi dolar Australia USD berbalik bergerak bearish ke bawah 0.71132. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212